Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali dan saya ini adalah basecamp sinddoro ya Ini tadi alur pendakian Sintoro Biasa Mundur, Maman Mama naik Mundur, ya. ya. Yang bercemplung. Bisa jatuh, bisa Balik itu per ini mas <laughs> <laughs> wah masih kosong blom blom Yeah. Ini dari sauna nih <laughs>